Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan karnivora adalah hewan pemakan daging. Sedangkan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan lainnya, daging, dan insektivora adalah hewan pemakan serangga. Karnivora adalah hewan pemakan daging yang sumber makanannya berasal dari hewan lain atau pemakan hewan lain. Gelar Soetopo dalam kuart menjelaskan bahwa kata karnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu carne yang berarti daging dan forar berarti memakan. Jadi Karnivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan bagian tubuh dari hewan lainnya, seperti telur, tulang, daging, dan darah. Contoh hewan karnivora adalah singa, harimau, serigala, dan burung elang. Ciri-ciri hewan karnivora. Ciri-ciri hewan karnivora yaitu mempunyai kuku atau cakar tajam yang berfungsi untuk mencengkeram mangsa. Memiliki gigi taring yang berperan untuk merubat daging, memiliki kecepatan lari yang menarik supaya bisa mengejar serta memburu mangsanya, memiliki racun atau dapat untuk melemahkan mangsa korbannya, memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang tega sehingga dapat memburu mangsa dengan cepat. Dalam rantai makanan, karnivora menduduki tingkat tropik tertinggi, atau disebut juga sebagai konsumen puncak atau konsumen tiga. Singa termasuk mamalia karnivora. Menurut buku Mamalia, lebih dekat dengan makhluk menyusui, singa adalah pemangsa terbesar di Afrika, tubuh singa jantan lebih besar daripada singa betina. Panjang singa jantan mencapai 2,7 meter dari kepala hingga ujung ekor dengan berat antara 200 hingga 259 kg. Singa jantan memiliki surai yang panjang dan lebat di lehernya. Sedangkan singa betina tidak memiliki surai singa hidup di kawasan padang rumput, walaupun mereka dapat juga ditemui di semak-semak dan hutan. Kebanyakan mangsa singa adalah binatang berbobot 50 hingga 300 kg, seperti zebra. Namun di beberapa tempat, singa dapat memaksa anak gajah dan jerapah. Auman singa dapat terdengar hingga 8 km. Harimau adalah hewan karnivora, pemakan daging. Mangsa harimau di hutan biasanya adalah rusa. Berdasarkan ensiklopedia Satwa Negeriku, harimau bisa berkembang biak kapan saja dengan lama kehamilan sekitar 103 hari. Dalam satu kali kehamilan, harimau betina biasanya melahirkan dua hingga tiga ekor bayi harimau. Mangsa harimau termasuk rusa, hijang, kambing hutan, dan babi hutan. Harimau berburu pada malam hari dengan cara mengintai calon mangsanya dari balik semak, kemudian menerkam leher sang mangsa ketika lengah. Gigi dan cakarnya digunakan untuk mencabik tubuh mangsanya. Oh <sweak> Mm hmm. Bye. <laughs>